selama empat tahun aku dan mamaku tinggal di sebuah rumah sewa yang tidak begitu besar aku tetap bersyukur karena kalau dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang tidak punya tempat berteduh aku masih diizinkan Tuhan untuk tinggal di sebuah rumah yang nyaman this is my home ini ada bukan karena kekuatan dan kepintaranku bukan karena usaha dan kerja kerasku ini adalah berkat dari Tuhan seperti yang tertulis di Amosal 10 ayat 22 ingatlah selalu dia bapa yang baik untuk selama-lamanya besar kasih setianya Begitu gerbang pintu pagar dibuka, kamu akan mendapati sebuah taman kecil berukuran 1x2 meter di sebelah kiri. Belum banyak koleksi tanaman yang bisa kalian temukan di sini, karena ada beberapa tanaman yang sudah mati ketika pindah ke rumah baru ini. Kebetulan, area rumah ini dekat pantai, jadi, mungkin mereka belum terbiasa dengan cuaca panas siang hari di sini. Berikutnya, kalian akan melihat laundry area berukuran 1x1 meter, persis di sebelah taman. Karena rumah ini kecil, jadi laundry area aku buat di luar rumah untuk memaksimalkan ruangan di dalam rumah. Ada tanaman sirih gading yang aku tempatkan di atas rak mesin cuci. Cukup cantik. Nah, di sebelah kanan, kalian akan disuguhi sebuah sofa tempat aku dan mamaku biasa bersantai sejenak. Untuk membicarakan banyak hal tentunya. Dan juga untuk bertengkar tentang banyak hal. <laughs> Lihat. Tobi pasti akan selalu mengikutiku kalau aku lagi beres-beres di dalam rumah. Di ruang teras ini, aku juga gunakan untuk menerima tamu. Jadi, aku mempercantik dengan dua koleksi tanamanku. Yakni, satu di pot bunga keramik putih yang aku letakkan di atas meja, dan satu tanaman di dalam pot tawon yang aku letakkan di sebelah rak sepatu. Persis di depan pintu masuk rumah. Kalian bisa lihat dua sofa di dalam rumah? ruangan ini aku sebut ruang menonton TV. Diisi dengan dua sofa, satu seat dan dua seat. Tidak lupa satu tanaman pot terrazzo yang aku letakkan di corner ruangan. Dan tentunya satu buah TV kecil berukuran 32 inch. Aku sengaja tidak menambahkan furniture TV di sini. Karena ruangan ini sudah cukup sempit. Cukup aku tempelkan sebuah papan kayu di bawah televisi untuk menempatkan remote, frame foto, dan satu buah tanaman sekulen di sana. Ruangan ini akan terlihat begitu kalian membuka pintu rumah. Terus terang aku bukan orang yang sering menonton TV, bisa dibilang jarang. Jadi, mamaku yang sering duduk sambil menonton acara kesukaannya di ruangan ini. Oh ya, aku juga menggantung satu buah lukisan besar yang aku beli di Bali 4 tahun yang lalu. This is my dream. Aku ingin suatu saat nanti punya rumah di mana ada ruangan tempat aku bisa melihat lukisan besar di dalamnya. Dan sekarang terwujud. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tak jauh dari ruangan ini, aku tempatkan satu set meja makan dan kursi yang aku bawa dari rumah sebelumnya. Sebuah hiasan dinding minimalis dan juga satu lampu minimalis yang sengaja aku gantung di atasnya. Aku pernah lihat konsep ini di Pinterest, jadi aku coba and I love it. Ketika mau merenovasi rumah ini, kalau mau melihat keuanganku saat itu, sepertinya tidak cukup. Tapi puji Tuhan, semua disediakan oleh Tuhan, bahkan sampai bagian terkecil buat rumah ini. Tuhan mencukupkan semuanya. Tuhan Yesus baik banget, and I'm grateful for that. Ketika berdoa untuk rumah ini, Bapak Gembalaku berpesan, Satu hal yang terpenting dari sebuah rumah bukanlah betapa cantiknya rumah itu atau seberapa nyaman dan aman rumah itu. Tetapi bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah rumah itu dan menjadikan dia sebagai gembala di dalam rumah itu maka kita tidak akan kekurangan dan berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di sana.